Nah, gini dong, aman. 5 menit kemudian Ada membernya, Mas. Aduh, udah bubar, Bang. Pak. Semuanya 42 ribu, uangnya 100.000 ribu ya, Mas? Ya, iya, iya. Kembaliannya buat saya aja, ya. Oh, oke. Okay.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 Buset, Buset itu tadi apaan dah Kepala doang udah macam kuyang positif positif positif positif, positif. Positif, positif, positif, positif, positif Itu cuma halusinasi doang. doang Itu cuma hayalan, hayalan doang, doang. <sutup> <sutup> Mungkin emang guanya aja kali Jangan. yang halu Kurang santuy dan rileks Kurang hiburan Mending nonton TV Acara apaan nih? Gantilah bos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 Anda kezel sama tukang parkir yang udah dikasih duit malah nyelonong gitu aja tanpa ngasih kontribusi minimal. Narikin motor. <tronik> Oleh karena itu kami memperkenalkan produk terbaru kami. Dark joke, Dark joke. Dark joke. bukan sekedar jok gelap biasa. Dark joke. adalah jok yang menggunakan teknologi aerodinamis birder edotensei murni yang membuat jok ini tampak <tronik> elegan.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 018 Dapatkan segera dan rasakan sensasinya Dan Keesokan harinya Itu kan si tonggosin kemarin orang ajar Masih berani dia datang ke sini akan kukasih kukas pelajaran biar tahu rasa no, do do do do do do lah kok gak kaget Pak. ngapain harus kaget orang udah tahu pasti tiba-tiba muncul ya udah siniin 200.000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 Yaudah jangan banyak bacot Pokoknya siniin duit parkir total 200 ribu Ye yeah, malah ketawa Mamang parkir mamang parkir mamang parkir Naib sekali kau mamang parkir Aku naif Nani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 lu sebenarnya mau ngasih tahu apa sih? I, i, ini loh bang, sebenarnya saya mau ngasih tahu aja kalau motor saya nggak ada joknya. Huh? Masa sih? <tuk> ternyata benar, motor, motor dia tidak ada joknya. Nenek. <tuk>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 <laughs> ya, beda kan? Kenapa, Kenapa lu galau lepas pion, pion aja? Kenapa lu galau pas di bawah? Kenapa lu bakal lebih berat Kenapa lu galau lepas pion, pion aja? aja? Ternyata gua tertipu. <gir> <tipi> Mama, ah. <tipi>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 Tapi mudah-mudahan bisa ngurangi kesedihan lu. Wah, gak apa-apa nih. Iya, gak apa-apa. Makasih ya, Bang. Iya, <tuk> sama-sama. Yaudah, gue cabut dulu. Lah, kemana? Ada jadwal pungli di tempat lain. Oke-oke, <tuk> Bang. hati-hati ya. Yaudah ya udah <tuk> ya. <tuk> <laughs> mamang parkir, mamang parkir, mamang parkir. Naib sekali kau mamang parkir.